Sejarah listrik dimulai pada abad ke-17 ketika ilmuwan dan penemu mulai mempelajari fenomena listrik. Berikut adalah beberapa momen penting dalam sejarah listrik. Abad ke-17 Pada awal abad ke-17, ilmuwan seperti William Gilbert mulai melakukan penelitian tentang fenomena listrik. Gilbert menemukan bahwa benda-benda seperti ember dan kaca dapat digosok untuk menghasilkan muatan listrik yang dapat menarik benda-benda kecil seperti bulu dan serat. Abad ke-18 Pada abad ke-18, penemuan-penemuan penting terkait listrik terus dilakukan. Salah satu penemuan penting adalah jar, sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Penemuan ini sangat penting karena memungkinkan orang untuk mempelajari sifat listrik dengan lebih teliti. Abad ke-19 Pada abad ke-19, penemuan generator listrik memungkinkan manusia untuk menghasilkan listrik secara massal. Penemuan generator ini dimulai pada tahun 1831 ketika Michael Faraday menemukan bahwa listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet di dekat kumparan kawat. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan teknologi listrik yang lebih maju. Abad ke-20 Pada abad ke-20, listrik menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi listrik mulai digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti pencahayaan, transportasi, dan komunikasi. Selama dekade 1920-an, jaringan listrik nasional mulai dibangun di banyak negara di seluruh dunia, memungkinkan listrik untuk digunakan secara luas oleh masyarakat. Abad ke-21 Di era modern saat ini, Listrik menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penemuan dan penggunaan teknologi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin memungkinkan manusia untuk memproduksi listrik dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Sejarah listrik mencerminkan evolusi manusia dalam memahami dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Dari penemuan-penemuan awal tentang fenomena listrik hingga teknologi listrik modern yang memenuhi berbagai kebutuhan manusia, listrik terus menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.